Halo sahabat tolman studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari materi SAP fundamental. Di sini kita akan mengerjakan exercise 3 strip 2 yaitu display material master. Kita akan mulai masuk ke bagian logistik, kemudian material management, pilih material master, material, kemudian display. Kita akan membuka transaksi MM03. Untuk material yang kita akan display, kodenya adalah 578. Mari kita lihat apa yang akan kita display. Teman-teman bisa mengklik bagian ini. Kita akan lihat basic data 1, sales ORG data 1. Kemudian kita ke bagian bawah. Mencari plan stop. Lalu setelah itu kita klik OK. Untuk plannya kita akan lihat di plan 1200. Kemudian sales transition-nya 1000. Dan distribution channel-nya 10. Ini adalah informasi yang dapat kita lihat di basic data 1. Bahwa material ini description adalah sani-sani Kemudian satuannya adalah piece. Beratnya adalah 16.800 kg. Kemudian dia termasuk di material grupnya 00207. Selanjutnya kita akan melihat ke sales ORG data 1. Di sini kita melihat bahwa ini termasuk barang di division 07 high tech. Kemudian dia delivering plan-nya adalah 1200 Dan untuk di bagian plan stock. Kita lihat di bagian plan stock. stoknya ada 500 piece Seperti itu. Demikianlah cara untuk melihat atau mendisplay material master data. Untuk kode yang kita gunakan adalah 578. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.